hahaha hahaha Aku nak Ya ya ya ya sekolah atau kuliah? kuliah? Apakah anda sedang menganggur itu ya? Apakah anda sedang menganggur untuk tiada pekerjaan Oh dia buat kerja ada ya? Apakah pernah bekerja selama tiga bulan? Ya, saya nanti Saya ulang. Pernah saya ulang. Tapi, tapi tapi nanti dia ulang. Dia ulang jaulah. Dia ulang corona? Dia Dia ulang <laughs> jaulah. Dia ulang jaulah. Dia ulang jaulah. Dia Ya, ada baju. Ya, saya ke dekat Corolla. kita ngebu. Alah beber Bulan Juli, Agustus, September, Oktober kan harga 3 kg putra per liter harga minyak goreng di kurung 9 darbe, 12 darbe, 12 darbe, 12 darbe, 12 darbe, Mampu darapada wang yang ini? Kita nyangkah? Harga minyak goreng 2020 kan? Juli, Augustus, apnehur, juli si be, Agustus, 7 darbe, 12 darbe, 12 darbe, 12 darbe, 12 darbe September 12 Oktober 12 2012. terjadinya penurunan atau terjadinya kenaikan? Terjadinya penurunan harga minyak goreng setiap mudanya 5%. Ya. nyonya Di kurung motor motor. Penurunan Terjadi penurunan tiap bulan. Lapan tambah satu boleh? Empat tanya, lapan tambah satu. Sekuruh ribu. Oh, sekuruh <laughs> ribu. Ya, ya, ya, ya.